Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim, uh, Syukron Kak Fadil Kamal Samsu ya namanya ya, iya. uh, dulu di SMA, jurusan apa dulu teh? IPS, oke okay, ya, jurusan Kalo 11 L. IPS, oke, okay. uh, yang Kak Fadil rasakan ketika uh, menuntut ilmu sebagai santri, di kelas IPS bagaimana? Ya, kalau IPS tuh mungkin ada kesamaan ya. ada ilmu pengetahuan sosial atau ilmu pengetahuan santri kalau bisa dibilang di Bisa. <laughs> ya. itu cukup, cukup baik ya untuk uh, di Asifa selama tiga tahun. Ah. Dimana Gimana nil nilai-nilai Islam terjaga ya meskipun kita anak-anak SMA pengennya pengennya bebas gitu, tapi direm-rem hmm. kan. Oke. Okay. Nah, di bisa yang lain anak SMA-nya bebas ngapa-ngapain, bebas Uh, istilahnya, maunya gue gitu kan. Maunya saya, hmm. kita di Asifa cukup. Alhamdulillah, cukup terjaga terus. Yang masih bisa saya ingat ya, kalau udah lama, kayaknya <laughs> udah enam tahun lebih. Oke, okay. nah, setelah selesai belajar di Asifa, tentunya kan memilih jurusan di tempat kuliah ya. Nah, waktu itu masih ya, ingat nggak bagaimana menentukan jurusan kuliah? Uh, kalau yang saya ingat ya, uh, dulu tuh memang saya ngebet banget di kuliah di Jawa ya, sampai saya bawa tidur itu brosur UNS di bawah dibawa bantal kan. Hmm. Pengennya masuk manajemen, ini ini apa, sampai akhirnya di momen SNMPTN yang undangan itu, saya nggak lolos semuanya, tiga-tiganya nggak lolos, akhirnya masuk ke SBM. Akhirnya komunikasi lagi dengan banyak pihak, termasuk dari ibunya Mikdad, karena waktu itu kan saya SBM-nya di Bekasi, jadi nggak langsung pulang ke Kalimantan, numpang di rumah Mikdad. Tanya-tanya dengan orang tuanya juga e, gimana ini baiknya, dan akhirnya setelah konsultasi saya memilih jatuh ke ekonomi Syariah. Saya masih ingat pertama itu milih ekonomi Syariah di Unpad, kemudian yang kedua saya lupa, apa yang terakhir itu poin ketiga. Ekonomi Syariah Universitas Maulawarman. Hmm. Alhamdulillahnya lolos di unbol jadi kayak pulang kampung lagi ke Kalimantan. Oh gitu ya. hmm, alhamdulillah, iya. padahal Allah. Ya, ya, ya. Alhamdulillah jurusan Ekonomi Syariah, ya? Iya benar, benar. Bagaimana pengalaman ketika kuliah waktu itu? Ya. Uh, pengalaman kuliah, kalau awal-awal sempat ngerasa kayak shock kultur, ya. Karena kan perbedaan uh, Pendidikan di Jawa sama di Kalimantan berbeda, ya. Hmm. Dari Kalimantan itu cukup kaget, oh ternyata beda banget. Jadi butuh adaptasi, oke. Okay. Dan, mm -hmm. dan ya, seperti yang aku ya ya sibuk organisasi, kita juga ngisi-ngisi waktu. Mm -hmm. Terus uh, kontrol seperti yang dipesankan waktu waktu sebelum pulang ke daerah masing-masing. Pas kita di karantina, dia Shiva kan ada sebulan, ya. Lupa saya, pas sebelumnya? to kan memang ada di karantina dulu di saya lupa nama tempatnya saat yang jauh dari Subang gitu kan mm -hmm. uh, kita diminta untuk tetap kayak bertahan uh, tetap liko misalnya nggak ya, tetap uh, sholat kalau misalnya nggak mau liko ya tetap sholat gitu jaga lima waktu mm. Gitu. dan saya uh, mengikuti anjuran uh, tersebut saya tetap liko karena karena memang di kampus itu kan memang ya agak bebas ya apalagi di unmul tuh saya di fakultas ekonomi dan disebut kampusnya artis. jadi hmm, gitu ya? Dia emang saya dapat kelas sore. Ya. saya dulu awal kuliah dapat kelas sore, jadi ya, wah, wah gitu kan isinya. Waduh, ya, laki -laki yang laki-lakinya modis, yang ceweknya ya artis gitu. Oh, godaannya luar biasa, kan, ya, ya. ya. Bahkan di ekonomi syariah pun juga, walaupun nama syariah ya, kadang ada yang gabus-gabus juga masuk gitu kan. Hmm. Ya. ya, ketika menjalani kuliah, Kak Fadil merasa enjoy enggak, dalam artian bisa mengikuti dengan baik gitu atau... ...banyak uh, mata kuliah yang berat diikuti. gitu. Kalau bilang enjoy, semuanya enjoy, enggak. Pasti kan tetap ada yang kita senang, ada yang enggak kita suka. Hmm. Baik yang mata kuliahnya maupun dosennya. Kadang kan ada yang kita serak sama dosen ini, ada yang dosennya enggak senang. Atau karena kita bisa sebut dosen killer, ya? Iya, iya, Oke. Mata kuliah sih Alhamdulillah uh, cukup, uh, cukup terjalin dengan baik, ya? meskipun agak lambat lulusnya sekitar ya berlulus 4 tahun IPK 3,57 itu wah bagus. banget ya. bisa iya ya. bisa melewati semua itu suka duka selama kuliah seperti apa sih di jurusan ekonomi syariah eh ya, uh, suka duka ekonomi syariah itu kayak um, misalnya banyak istilah-istilah bahasa Arab jadi kan kayak hmm. kayak nyesal kita kayak oh dia simpah kayak kurang mendalami bahasa Arab deh saya tapi kalau ketemu tuh kayak kayak gitu pak ini apa maksudnya ini kayaknya pernah ya Ustaz teguh bilang Ustaz ihsan bilang Ustaz ini bilang oh. apa ya kok lupa ya gitu kan oh, tidak gitu ya. ada istilah istilah bahasa Arab jadi kayak, kayak Aduh ngulang lagi kadang hmm. mikir ini apa bolak balik tanya dosen hmm. Oke okay, setelah lulus kuliah nih kak Fadil seperti apa sih kak hmm. Fadil me apa, proses mencari kerja proses ya Uh, alhamdulillah sebelum lulus kuliah ditawarkan sama salah satu sektor di kampus untuk kerja di bidang media di salah satu sekolah swasta hmm. namanya Cordova di sini. Jadi sebenarnya walaupun saya kuliah saya juga ngikutin apa uh, passion saya di bidang uh, media atau teknologi seperti itu kan karena dulu IPES juga saya sempat juara komputer kan bingung hmm. sampai ke pusat ferry. Yeah, IPES juga yeah, yeah. juara komputer gitu kan <laughs> sama Fais sama Mahmud. Uh -uh ya itu sampai sekarang jadi lulusannya lulus ekonomi syariah tapi kerja di bidang media oh gitu ya ilmu ekonomi syariahnya kepake nggak tuh oh, insya allah kepake <laughs> ya ya alhamdulillah jadi manfaat juga ya antum eh, apa namanya minat di dunia it gitu ya waktu itu ya selama ini cocok nggak dengan pekerjaan yang digeluti eh, sampai saat ini masih cocok cocok aja sebenarnya coba karena Jiwa-jiwa uh, udah masih suka Ustaz, ya, jadi kayak masih suka lempar lemparan ke sini. Coba ini, coba itu, okay. ikut kelas ini, kelas itu hmm. mencari kayak obi oh, dan led. Kayaknya terus begini, kita cari tahun ini, trennya kerjanya ini kita coba yang ini, seperti itu. Tapi tetap sambil di sini, di Cordova, karena memang hmm. sekitar 2 bulan kemarin tuh ditawarkan uh, mau jadi karyawan tetap atau uh, perpanjang kontrak, saya, saya bilang minta perpanjang kontrak aja, karena masih lebih bebas dan gak seketat sebagai karyawan tetap, karena tetap kan ada syarat-syarat ini, syarat itu ya. banyak banyak tetap pokoknya, jadi saya memilih kontrak lagi setahun buat mencoba hal, hal baru di luar oke, okay. berarti ada kemungkinan Kak Fadil ini pindah kerja gitu ya, kalau begitu iya benar ada pindah kerja. oke, okay. ya nah, intinya sekarang masih mencari-cari yang cocok buat kak Fadil ya? Iya, yeah, karena uh, saya juga mengikut beberapa kelas, -kelas kayak UX Writer itu kayak kita gimana membuat bahasa mesin menjadi bahasa, -bahasa manusia, mm -hmm. lebih mudah dimengerti, okay. seperti itu. Saya pernah juga menghadiri, menghadiri salah satu kelasnya alumni juga kita, mm -hmm. uh, Alfian. saya lupa angkatan berapa Alfian itu, dia juga bekerja di Flip kan, uh, aplikasi transfer antar bank yang bebas admin, ya sempat hadir kelasnya gimana hmm. cara kerja aplikasinya, gimana cara ilmunya, seperti itu. Oke, hmm. oke. Okay, okay. Ya, subhanallah ya. Mudah-mudahan di suatu waktu nanti Antum dapat uh, posisi kerja atau lingkungan kerja yang benar-benar pas dengan kondisi Antum ya. Insya Allah. Iya benar, amin. Oke. Okay. Nah, sekarang udah nikah belum sih? Nah, ini pertanyaan... <laughs> <laughs> belum. Sampai belum. sekarang belum sih. Belum. Kenapa belum? Tapi kalau... Um, belum itu, kayak masih pengen... Aduh, kayak saya masih pengen bebas dulu deh. Pengen okay. ngerasain di luar kampus kan selama ini kayak... Uh, ada tanggung jawab di kampus karena masih harus belajar. Masih hmm. harus mengurus ini kan. Tapi begitu... selesai dari kampus, ada salah satu beban. Saya pengen apa yang saya suka gitu kan. Walaupun okay. misalnya eh uh, belum menikah juga, saya alhamdulillah udah hadiri beberapa kelas parenting kan kelas-kelas pernikahan. jadi nggak terlalu inilah misalnya uh. kalau memang tiba-tiba aku -tiba, eh nikah besok siap-siap uh. uh, ya? kalau misalnya, <laughs> uh, uh, kalau kasut tang jawab gitu kan oke, okay. kirim udah nikah gitu kan saya pikir angkatan respek udah banyak yang menikah ternyata belum, belum. kemarin tuh baru syahid <laughs> Sahed. Hmm, Sahed Jaim gitu ya. Siapa lagi sih? Respek tuh. Sahed bikin Hadi, Alfa. Uh, oh, Alfa udah nikah juga? Eh, uh, udah, Pak. Ya, Bobby yeah. juga udah kan ya, Bobby ya? Bobby udah, yeah, Pak. Ya, Bobby ini oh, kan. udah benar. Irfan juga udah. Heeh. Uh -uh. Udah banyak ya. Oke. Ya, Kapadil berencana nikah kapan ini? Kalau boleh tahu. Pertanyaan berat nih dia. set ini saat ini sih umur 24, empat uh, rencana sih dua tahun lagi sekitar dua ya. enam hmm, ya ya ya ya Iya. oke okay. yang minimal punya rencana kan setidaknya kalaupun mundur jadi ya. usia 25 gitu kan makanya <laughs> ya ya mudahan ya, ya, ya. dapat jodoh yang terbaik ya soleha kaya ya, ya. itu kan cantik wah pokoknya <laughs> amin amin <laughs> amin, amin. oke okay. Ada pesan-kesan nggak buat apa pesan lah ya pesan uh, buat adik-adik kelas di sini. Pesan saya uh, kan tiga tahun itu waktunya nggak sebentar ya saya dulu mikirnya tiga tahun tiga tahun di asiva itu lama oh. tiga tahun di asiva itu sangat sebentar. sebentar. Jadi uh, benar-benar perdalami banget ilmu-ilmu uh, dasar di sana perbanyak uh, jaringan pengetahuan selama di asiva seperti hmm. itu kan banyak guru-guru yang senior guru-guru muda mungkin masih ada ya baru-baru lulus kan bisa nanya-nanya. Yeah, yeah. Betul. betul. Ke depan tuh bagaimana perencanaannya bagaimana karena kan ya itu 3 tahun diasiva. Enggak, enggak sebentar apa enggak? Enggak lama sebentar aja tiga tahun itu. Jadi sayang kalau dilewatkan gitu ya. Benar, sayang banget kalau dilewatkan. Oke, okay, oke. Okay. Saya ke Fadil terima kasih banyak nih udah bisa bergabung. Iya. Yeah. Mm -hmm. Jeza, kalau kalian kefirans mudah-mudahan bisa menjadi jalan ibroh buat teman-teman IPS kemarin saya coba juga dengan yang jurusan IPA gitu ya dari angkatan apa ya si ini uh, udah dapet tinggal yang IPS ini, siapa siapa ya, kan naik keingatan grup grup yang paling aktif ini yang saya ikuti respect tuh alhamdulillah ketika nanya respon gitu kan sesuai dengan namanya respect mm -hmm. gitu. Barakallah. kalah, ya, terima kasih Kak Fadil. Ya, saya izin kontur lutut. Ya, terima kasih banyak. Justru kalau akhir, ya sukses buat Tante. Sukses, assalamualaikum. Assalamualaikum.